Yo halo teman-teman semua selamat datang di nyobain game Roblox Dan pada kesempatan kali ini aku mau nyobain game The Roots of Indonesia Nih udah ada namanya ya, udah ada judulnya di dalam gamenya <laughs> Jadi saya nggak akan salah sebut lagi, jadi ini namanya The Roots of Indonesia Atau singkatnya di, disebut TRID Nah ini gamenya mengemudi kurang lebih sama Cuman ya kalau kalian bosen dengan card Indonesia atau game-game yang lainnya ya Kalian bisa nyobain sih ini game ya jadi langsung aja kita coba buat lihat mobilnya dan ini aku barusan main jadi cuma ada mobil yang yang mobil yang yang harganya enggak terlalu mahal-mahal ya ini mobil biasa. Nah, ini dia ya beberapa mobil-mobilnya ini kayaknya masih mobil Toyota semua ya kalau di sini namanya Toyota Untuk menghindari copyright ada banyak sih, ada Corolla Cross, ada ini Harrier, ada Alphard, ada Calya, ada Fortuner ya ini kayaknya yang baru nih 2020 sih dan ada Land Cruiser, ada Veloz ada Yaris, ada is dan nah ada banyak Pak di sini. Tuh, bahkan ada yang Velos terbaru pun juga ada, ada Century juga. Lah, langsung saja kita keliling-keliling nah gitu kan. Ini ada bengkel hmm, coba kita lihat ya ini bengkelnya. Oh velg ya, velg tuh di rims only, jadi kayaknya ini masih velg aja, yaudahlah kita langsung saja buat spawn mobilnya di tengah sini gitu <laughs> yoi langsung cuy, ntar rem tangan jangan lupa dilepas gitu kan apa kita ke tempat spawn ya oke kita ke tempat spawn, nah ini kita sudah sampai di tempat spawn, kenapa tadi aku nggak riset aja, tadi malah aku jalan ke sini gitu loh, <laughs> jadi kita langsung aja review dari tempat spawn, biar tidak bingung, biar tidak bingung gitu nah ini ada bundaran HI atau Hotel Indonesia gitu kan. Biar mantap eh biar mantap. Itu apa tuh? Bang Indonesia ya. Ya ini kita coba lihat-lihat dulu yang sebelah kiri nanti sebelah kanan kita akan putar balik nanti. Ini ada PT Wibusi. PT Wibusi ini kantor apa ya, teman-teman? Kita lanjut menuju ke sini. Ini ada tempat apa ini? Diesel War. Oh, ini mungkin kalau Role play, role play gitu ya, role play, role play di sini. Empatnya. Oh, ini baru muncul loh. Nah ada namanya. Dan ini dealer yang tadi ya kita sebutin tadi dealer di sini. Kita lurus dulu apa belok kiri ya? Belok kiri, lurus aja deh. Lurus dulu deh. Nanti kita pernah. Eh nanti kita pernah. Nanti kita akan coba ke situ. Oh, kok jalannya ditutup cuy. Dan itu ada tempat tambal ban, tambal ban dan kayaknya tempat cuci mobil sih tadi. Ini ada apa ini anjir? Auto ngiki dong apa ya tempat apa ini tertutup gitu sih dan ini ya gedung-gedung seperti biasa enggak ada namanya sih kayak kita explore ini ada apa ini badan pengawasan keuangan mantap nih ada BPKB ya kan? Wih jalannya ditutup oke kita langsung putar aja dan ini allah nubruk <tuh>, sesama avanza dilarang saling menghalangi ya ini di bawah ada apa ya ini ada bar teman-teman enggak -teman. tahu apa tapi tadi kayaknya sih ini uh, seperti ini ya energi kalau kita lagi lari ya karena di sini bisa lari teman-teman ada regensi regensi atau residence rumahan lah ya, ada berapa rumah nih? tuh dua ya, ada lima di sini dan di sebelah kanan sana ada berapa tuh? ada empat ya, ada empat. hampir nyembur ke kolam, awas awas. kok nggak bisa ke kiri nih mobil apa nih? eh eh eh, oke bisa kok, bisa kok. pramuka residence mantap gaming. namanya pramuka ya. oh ini ada jalur sepeda, eh ada jalur, ada ya inilah tempat buat orang sepedaannya loh adalah jurnya sendiri. Ini ada tempat bisa masuk. Ada tempat bisa masuk. Cuman apa ya? Nggak ada apa, -apa nih. Cuma parkiran doang sih. Ya mungkin buat tempat ngumpul. Buat tempat kumpul gitu kan. Dan ini ada tempat penyeberangan cuy. Eh Iya tempat penyeberangan bisa dan bisa ke busway juga ya. Oke kita akan review singkat. Dan ini ada warung. Ada warung. Ada tempat makan tapi ditutup. Kayaknya lagi bangkrut atau gimana. Nggak tahu. Yang pasti itu warungnya ada wifi-nya. Dan ini tadi ya tempat dealer dealership atau showroom atau apapun itu dan sekarang kita coba ke kiri ya cuy. Ke kiri, ke kiri, apa nih? Ini kayaknya tempat apa ya? Ini Blue Pramuka City. What is this? Apa ini ada Starit Enggak tuh, ada Starit Kalau di driving Indonesia Starpen yang ini Starit apa ini cuy? Coba kita turun ya. Dari tadi kita enggak turun, nyobain gedung-gedung ini. Coba kita masuk, wih mantap tapi kenapa pendek sekali ya? Ini pendek sekali. Oh. Oke, ini ada tempat buat ngopi-ngopi mantap, ngopi-ngopi cantik gitu. Ini apa ini? Ada black gini. Ini TV ya? TV atau papan tulis? Sepertinya ini TV. TV berapa inch itu? nggak tahu. Kita akan lanjut ke gedung selanjutnya. Oh, itu ada Holland Bakery, cuy. Gedung atau bangunan yang paling paling apa ya? Paling legend enggak sih? Oh, nggak bukan paling legend. Paling paling apa ya namanya paling gampang diingatlah kalau ini tuh Oh ini bangunan ini tuh pasti bakery gitu kan Holland Bakery tuh, oke okay, mantap eh bisa dimasukin ya dan eh, di sampingnya ada minimarket coba-coba kita masuk dulu ya cuy ya karena kita review-review gitu, jadi harus kita masuk dulu awas awas awas awas ini lampunya nggak bisa dimatiin kok? Oh, nggak bisa dimatiin lah malah terang kocak <laughs> Wah, nggak bisa dimatiin malah terang kocak. Alah, ya udahlah kita hapus sajalah. Oke, okay. nah ini dia grand opening. Oh, baru buka ya. Ini terang sekali di sini, cuy. Wah, Om, ruangannya terang sekali. Iya. Yeah. Wah, Om, kemarin sekali. Oh, iya, dong. Ini ada holan. Uy, buset, tembus kocak dah. <laughs> Oke, okay, kita cosplay jadi tukang benerin lampu. Oke, okay, kok tempatnya rada-rada serem ya, <kosong>, kosong gitu. Oh, ini ada apa ini? What is this? Apa itu? Pramuka hospital. Oke. Okay. Oh, tempatnya. Uf, keren sih tempatnya naik gini ya, cuy. Ah, tempatnya naik anjay. Wih, ada hospital, ada hospital. Ada tempat rumah sakit. Rumah sakitnya keren dalamnya bisa kita lihat ya kita nggak usah masuk karena ya bisa dilihat dari luar ya kita nggak usah masuk gitu kan. kita langsung pergi lanjut yuk Oh ternyata ini jalan buntu kukira ada tembusannya aja ternyata jalan buntu gitu kan Oke ini tadi rumah sakitnya di situ dan ya ini sepertinya masih dalam tahap pembangunan ya kalau lurus ini menuju ke cemput cemap cem itu apa ya cempaka kah? cempaka putih gitu dan kalau ke kiri ini jalan tol untuk ke Ancol atau Bogor lewat jalan tol gerbang tol kelapa gading satu 1 Oke okay, kita coba masuk ke jalan tol ya. Ini gimana coba? Oh, Oke okay, otomatis. <laughs> neng neng, yuk nanjak, yuk. Oke okay, ini mobilnya masih mobil starter ya, starter car, mobil pemula. Kalau di game yang biasanya uangnya masih dikit-dikit kan gitu, tapi udah keren sih ini Avanza Velos ini, ini yang generasi terakhir. Eh maksudnya uh, generasi kedua yang terakhir. Wih ada billboard, ada billboard, ada spanduk atau apa pun itu dan tulisannya adalah Fair and Scortix Team mantap subrek verteks ya. Jadi uh, buat teman-teman yang belum tahu ya uh, si YouTube youtuber. Bapak vertik ya kita nyebutnya vertik saja itu juga terlibat dalam game ini jadi kemarin aku lihat di uh, apa namanya channel discordnya itu dia ada di situ sebenarnya dia terlibat dalam pembuatan game ini. wish keren eh keren kenceng banget tuh game eh game anjir salah sebut mulu kenceng banget tuh mobil. Ini ada apa? Ini Jakarta International Stadium, JIS. Wih, ini ada persimpangan. Jika kita, co kita coba lihat dulu, ada persimpangan. Kalau ke kiri itu ke Ancol, kalau lurus ke Tanjung Priok. Oke, kalau kalau lurus jalannya ditutup, saya Jadi kita ke sini, ya Kan ke Ancol. Ancol itu pantai, enggak sih, teman-teman? Saya tidak tahu <laughs> karena saya tinggal di Jawa Timur. Loh, ini kok ditutup lagi Apa nih? Oh, ke kiri lagi. Oke, oke. Ini Ancol ya? Eh, buset, ditutup dong. Ditutup, enggak ada, enggak ada jalannya tidak ada calonnya ya udahlah kita kita ricet ya, kita ricat Oke okay, kita sudah sampai di tempat spawn kembali karena kalau jalan itu lumayan jauh dan ini ada bunda ranai coba kita ke kanan ya juga apa sih Bye, ini? Have a great time. heran oke <laughs> oke okay, okay, ini ada jalan ke sini tapi ditutup weh ini ada tempat parkir yang lumayan tersembunyi nih ini cocok sekali untuk karmit karmit ya kalau dia mau karmit di sini tempatnya sangat masuk ke dalam <laughs> ada temboknya tinggi pula Oke kita lanjut ya cuy menuju ke kiri tadi kan kita ke kanan nih kita ke kiri cuy kalau dari tempat ke kanan ya kalau dari sini ya ke kiri gitu Oke okay. Ah ini ada Apa ini gedung Seperti di bundaran HI nggak tahu itu gedung apa Yang pasti itu mirip sekali Dan kita tentu saja ada monas, Monash ya kan? Monumen nasional Wih monasnya keren loh cuy Ada siluet Bukan siluet sih Gradiasi lampu Atau warna itulah Warna yang lampu warna gitu Keren Tapi cuma separuh doang Oh di kiri ini ada apa ini Tempat mall ya Ada bapak Deddy Gorpusher cuy Wih, wih, ada Al-Fatim <laughs> Ada Al-Fatim, coba Kita lihat ya, ini iklan nih, ini iklan Bisa gerak nih, eh buset Ada meme, karena Karena lo ibu gak tuh, <laughs> covid-19 Testing, empty space Ada menara BCA Oh iklan tadi tuh di gedung ini gedung menara BCA oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. sepertinya kita sudah balik ke tempat spawn lagi ya cuy, ya. ada yang kelewat nggak temen-temen kalau ada yang kelewat mungkin bisa komentar di bawah nanti aku coba di lain hari ya Oh ini Plaza Indonesia nih tadi Grand Hyatt yeah, yeah. Oke okay, cuy kita sudah selesai untuk mengitari atau keliling map dari game the roots of Indonesia dan kita coba lihat tadi sudah jemput lihat mobil-mobilnya ya list mobilnya ada apa aja sih ternyata masih ya Toyota tapi ya udah lumayan lah ya udah bagus kok untuk model mobilnya udah lumayan bagus ya tinggal diperbanyak aja kalau bisa mobilnya jadi nggak cuma Toyota aja kita ada di depan hotel ini hotel ya kalian tahulah ya ini hotel apa hotel Oyo Pak ya yaudahlah kita akhiri aja karena saya takut videonya kelamaan juga terima kasih telah menonton video ini gak akhir dan saksikan terus video-video di channel saya sampai jumpa di video yang berikutnya cuy Oke terima kasih telah menonton teman-teman